Jadi, jadi telurnya telur ini sudah menetas lagi dua sudah empat yang berhasil menetas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi hari ini kita akan review mesin mesin penetas bersama jagoan kecil ya, jadi ini mesinnya Halo ini adek Oke teman-teman langsung saya lihat dalamnya Oke teman-teman jadi ini si penetas saya yang saya buat sendiri yang, yang kecil ya ini jadi saya main di suhu maksimal itu 38,2 dan dia akan mati di 37,5 ini dalam ada truk ayamnya kita buka jadi kelembapannya di 56 ये लोग में से telur sudah mulai retak, tunggu Bantu... meluntas ini telur yang duluan saya masukkan ke mesin, ini, ini mulai retak, sebentar ini akan meluntas, ini juga sudah retak. Lagi, sudah retak ini ini, ini telur yang keberhasilan masukin tapi sudah jadi. Di si lagi lagi lagi hai, hai, Kelas, sehat ada di luar ini si kecil, hei. lagi lihat oh, ini yang duluan saya tetaskan ini mangon jenis mangon ini ya ini saya kalibrasi biar sama dengan termometer dalam mesin ini kecil si -si lagi mau belajar Oke okay, jadi telurnya saya atur tiga jam sekali. Iya berputar per detik. kalau mau pakai pengukur bapak nih yang bagusnya yang kayak gitu teman-teman itu sangat akurat daripada yang digital saya pernah pakai digital yang akurat kemudian ini ya buka. Ya, hah suhu so, maksimal tiga puluh delapan mati. ayam, anak, -anak ayamnya sehat sehat. Ya, sebentar lagi ini akan menyusun menetas. pakai rak, di perak geser. ini baru barusan menetas banyak itu ada satu itu yang telur pertama saya coba saya coba di mesin ini jadi alhamdulillah jadi udah lincah ini itu di belakang ada lubang udara ya empat tadi saya tutup tiga ya, yang yang saya ininya dari termustadi kita diganti Ya. ya oke jadi jadi telur ini sudah menetas lagi dua sudah empat yang berhasil menetas dan ini sudah retak sebentar atau besok ini sudah keluar ayamnya ini 4 saya main suhu 56-57 ini telur yang kedua saya taruh mungkin seminggu lagi ini akan menetas menetas sehat-sehat ya 100 Fahrenheit saya suhunya ini maksimal 38.0 dan akan berputar teraknya 3 jam sekali selama 7 detik coba pakai dua bohlam ini watt